Hai di video kali ini aku nggak bahkan upload tentang puisi lagi tapi untuk jadwal upload minggu depan tetap jalan ya Nah di sini aku bakalan cerita tentang aku yang dikonfirmasi positif COVID-19 jadi gimana perasaan aku setelah dikonfirmasi bahwasannya aku itu positif COVID-19 terus apa gejala yang aku rasakan dan juga Bagaimana aku bisa terkonfirmasi COVID-19 jadi gini ceritanya tanggal 10 Desember 2020 aku itu mulai ngerasa demam panas tinggi selama 3 hari. Jadi tanggal 10, kalau nggak salah itu hari Kamis, 11 dan 12 selama 3 hari, aku itu panas tinggi. Nah, panas tingginya itu seperti aku waktu dulu pas kena penyakit tipes. Yang aku rasain itu ya, tentu saja panas tinggi. Kemudian di bagian-bagian sendi, tangan, kaki, dan semuanya itu kerasa linu. Nah, karena aku udah pernah ngerasain panas seperti itu, ya aku biasa aja. Dulu, 2012, aku sakit tipes yang pertama kali. Kemudian, 2017 juga sakit tipes lagi. Dan gejala panasnya sama seperti itu. Jadi, aku nggak nggak parno gitu loh, biasa aja. Kemudian, hari Minggunya, hari keempatnya itu aku sehat seperti biasa. kayak nggak terjadi apa-apa hari Minggu. Hari Senin juga ya nggak terjadi apa-apa karena sehat seperti biasa kemudian hari selasanya itu aku mulai sadar waktu pagi-pagi aku mau berangkat dinas, udah rapi, udah mandi, udah ganteng, celing biasanya sekali semprot ya minyak wangi itu udah tersebar kemana-mana wanginya tapi ketika aku semprot minyak wanginya itu nggak terasa bau wangi dari minyak wangi tersebut penasaran dong? jadi aku semprot beberapa kali minyak wanginya sampai lima kali kalau nggak salah itu sampai banyak tapi ternyata wanginya itu tetap nggak terasa bau bau wanginya itu nggak kerasa gitu loh yang lucunya waktu itu tuh pernah ada ee -e meong di pojokan kamar satu kamar dan aku itu nggak ngerasain bahwasannya di pojok itu ada ee -e meong tahunya itu setelah dua hari ketika aku mau ngambil apa namanya mau ngambil baju mau ngambil baju kotor dan ternyata di bajunya itu ada eh -e meong yang udah kering gila nggak tuh dua hari di kamar satu ruangan ada eh -e meong nggak tahu gitu loh kalau misalkan orang normal kan ya ada bau yang nggak enak itu pasti tahu ini di mana asal sumber baunya itu tapi itu selama dua hari nggak tahu disitu situ ada eh meong dan eh -e meongnya itu ketika tahu itu udah kering gitu loh Nah, kemudian tanggal 23 Desember 2020 ada tes web massal dari lembaga aku ikutan dong. Nah, sampai tanggal 23 Desember tersebut, indera perasa dan pembauku itu kurang maksimal. Kemudian, yaitu kan hari Rabu, tanggal 23 Desember, hari Rabu, kemudian tanggal 26 Desember 2020 hasilnya keluar. Dan, Hasilnya adalah aku terkonfirmasi positif COVID-19. Gimana perasaanku? Ya slow aja, biasa aja gitu loh. Enggak sedih, enggak nangis, enggak uh, overthinking, ya juga enggak. Ya biasa aja gitu loh, enggak ada sesuatu hal yang berbeda dari perasaan aku ketika dikasih tahu bahwasannya aku itu terkonfirmasi COVID-19. Dan hari ini, tanggal 27 Desember 2020, my birthday, Cia. Satu hari setelah aku terkonfirmasi COVID-19, dan hari-hariku terasa ya biasa aja gitu loh. Nggak ada sesuatu hal yang berbeda. Selain aku itu nggak bisa ngerasain indera penciuman dan perasaku. Nah, selain itu ya, karena beberapa hari lalu banyak project yang masuk yang mengharuskan aku itu buat membuka layar laptop lebih lama, jadi aku harus begadang dari pagi, siang, sore, malam itu aku di depan layar laptop kalau nggak salah itu selama dua hari atau tiga hari ya nah karena hal tersebut, ya mataku itu terasa perih, e, kepalanya nyut-nyutan apakah itu gejala covid-19? mana saya tahu, saya akan di depan layar laptop, terus Oh iya satu lagi, gimana sih aku bisa terkonfirmasi Covid-19 padahal aku itu orang itu stay senang banget di dalam rumah Males buat keluar rumah, males buat keluar kamar lah Kenapa? Karena aku lebih produktif ketika aku berada di kamar Kalau misalkan aku keluar ya, udah ngabisin uang, ngabisin waktu, ngabisin tenaga, nggak menghasilkan apa-apa Jadi aku tuh lebih senang untuk berada di kamar aja, karena aku bisa lebih produktif menghasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat Nah, buat teman-teman yang penasaran sama orang yang terkonfirmasi COVID-19, gejala apa saja yang dirasain bisa tulis aja di kolom komentar. Nanti bakal aku ceritain apa yang aku rasain, oke? Okay? Nah, mungkin segitu aja untuk video dokumentasi kali ini. Ini bukan video konten, ini bukan video vlog, ini cuma video dokumentasi aku yang terkonfirmasi katanya terkonfirmasi COVID-19. Dan seperti biasa, salam.